Welcome back to my channel. Uh, hari ini aku lagi bikin video dari Pulau Gili Trawangan Lombok. Uh, kita akan membahas tentang bagaimana cara manifest dream life, dream job, dream friends, dan gak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Berapapun usia kamu saat ini, oke okay, ikut jalan-jalan yuk sama aku. Let's get started. Oke okay guys, jadi aku akan bikin video, gak banyak edit, bener-bener ngalir aja, gak ada script juga. Aku akan ngomong apa yang ada di kepalaku dan menyampaikan pesan untuk kamu yang nonton video ini. Berapapun usia kamu saat ini, aku nggak tahu, mungkin ada yang 20, 30, 40, 50. Tapi di sini aku hanya mau bilang sama kamu kalau nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Kalau saat ini kamu udah ngerasa terlambat untuk memulai sesuatu, entah itu bisnis atau e, merantau ke luar negeri, keluar kota, atau sekedar resign dan pindah kerjaan dan kamu ngerasa, "Tapi saya umur aku udah 28, 30, 35, 40 gitu kan." Just do it. Don't thinking too much, lakukan aja. Gak usah peduli apa kata masyarakat yang bilang, ah, kamu tuh udah umur segini, udah gak pantas, udah bukan uh, zamannya lagi, kamu tuh udah harus begini-begini. Just don't give a shit apa yang mereka bilang ke kamu Cuekin dan tetap take action Oke okay, aku akan menyampaikan pesan dua poin Yang pertama untuk teman-teman yang single belum menikah Dan yang kedua untuk teman-teman yang sudah menikah Oke okay, kita akan ngebahas buat teman-teman yang single dulu yang belum menikah Yang kamu ngerasa udah terlalu tua buat memulai sesuatu Mungkin kamu sekarang usia 28, 30, 35 dan masih single kumpul di sini. mungkin sekarang kamu kepikiran kayak mau memulai bisnis ya kan? atau mau resign? atau mau mencoba hal baru? ikutan kursus masak, kursus bahasa Inggris? atau keluar negeri, keluar kota, merantau? dan kamu kayak terlalu tua. kamu ngikutin apa kata masyarakat e, tetangga ya kan? saudara, orang tua bilang, udah deh nggak usah aneh-aneh. kamu stay di rumah aja lah, gitu kan? atau enggak? nggak usah resign deh. nggak e, usah mulai bisnis lah. udah umur segini ya pasti-pasti aja gitu. Di sini aku mau kasih tahu kamu kalau justru di umur-umur 30 itu adalah pintu gerbang kamu untuk memulai sesuatu Justru di umur 30 adalah awalan yang baru Buat teman-teman yang masih single dan belum married Kamu nggak usah ngebandingin hidupmu sama teman-teman lain Yang udah pada married Yang seumuran kamu yang udah punya anak Yang udah kayak enak gitu ya hidupnya Terus kamu masih stuck di rumah Kamu masih bekerja di tempat yang bikin kamu kesel Yang toxic Yang kamu tuh benci gitu loh sama kerjaannya Tapi kamu butuh duit gitu Dan kamu menjalani sehari-hari ya udah deh karena aku butuh duit buat bayar utang, buat bayar cicilan. Ya udahlah, mungkin emang udah takdirku hidup begini. No, aku di sini mau bilang sama kamu, kalau you have the power to create your own reality, kamu punya kekuatan untuk menciptakan realita hidupmu seperti apa. Dream job kamu, just do it. Nggak ada kata terlambat, kamu mau kuliah lagi, kamu mau kursus bahasa Inggris, kamu mau uh, mencoba cari beasiswa di luar negeri, just do it. Don't thinking too much. Oke, okay, aku mau cerita untuk pengalamanku pribadi. Aku baru merantau keluar kota dulu ke Bali. Itu di usiaku 30. Di situ teman-temanku udah pada merit ada juga si yang single, tapi pada saat itu aku ngerasa hidupku udah telat, kayak oke, okay, aku udah usia 30 teman-temanku semua udah pada punya kerjaan yang settle, yang 9 to six job, ngerti kan, yang kerja kantoran udah aman uh, punya gaji setiap bulan terus juga udah ada yang punya anak, segala macem terus aku kayak What should I do? Aku harus ngapain ya di dalam hidupku? Nah, makanya, aku selalu bilang sama kamu, penting banget punya teman yang suportif yang bisa mendukung kamu yang positif juga, bukan yang kayak hobinya males-malesan. Terus, kayak ya udahlah menjalani hidup ini normal apa adanya gitu. No, uh, ini penting banget, kamu harus mencari teman yang... Bisa menginspirasi kamu untuk bangkit Yang bisa kayak, oh ya ya Dia lagi melakukan ini loh Aku ngapain ya sekarang Zaman dulu aku usia 25, 26, 27, 28 teman-temanku tuh semuanya yang galau Jadi setiap nongkrong tuh ngomongin orang Galau soal cowok, gak punya duit Terus masih bingung juga Ketularan gak ke aku? Aku juga kayak galau, ngomongin orang, setiap nongkrong sama mereka, gitu. Tapi ketika aku memperbaiki diri, belajar loa, belajar self-development, uh, healing, uh, memaafkan masa lalu, tiba-tiba si orang-orang yang toksik-toksik, yang suka galau-galau, nggak -galau, jelas ini mental dengan sendirinya, dan tiba-tiba aku attract temen-temen yang frekuensinya ada di atas, yang juga punya mimpi, punya goals, nggak cuma menjalani hidup, ya gini-gini aja, Ngerti kan maksud aku, nah ketika aku nongkrong sama mereka, mereka ada yang lagi mau memulai bisnis, ada yang lagi mau buka toko di Bali, ada yang lagi bangun rumah, ada yang lagi menunggu visa working di Aussie, di Singapura, di Dubai, di Eropa. Itu yang bikin aku kayak, hmm, teman-teman aku semua pada berani ya, merantau ke luar negeri, aku juga pasti bisa, aku coba ah, kayak gitu. Coba deh, sekarang aku tanya sama kamu Orang-orang yang julid, siapapun itu Entah tetangga, saudara, keluarga Atau rekan kerja yang bilang kamu gak mungkin Kamu udah terlalu tua, kamu udah terlambat Untuk memulai sesuatu Atau mereka nyuruh kamu untuk stay di zona nyaman Dan di tempat yang saat ini kamu lagi ngerasa stuck Coba kamu ngeliat Hidup mereka udah kayak gimana Apa yang mereka udah perbuat, apa yang mereka udah uh, Lakukan di dalam hidupnya Apakah hidup mereka juga masih gitu-gitu aja Masih stay sama orang tua, masih Suka galau, masih sama pekerjaannya masih minta-minta duit sama orang tua mungkin juga masih ngutang sama kamu coba kamu lihat hidup mereka biasanya orang-orang yang nyuruh kamu untuk ah, udah deh ngapain sih lu mimpi ketinggian udah deh itu terjadi sama aku soalnya ada saudara yang bilang kayak dek lu ngapain sih jauh-jauh ngerantau ke Bali udahlah stay di sini aja sama orang tua uh, cari kerjaan lagi di kantoran di Jakarta 9 to six job gitu kan dia bilang terus dalam hatiku oh my god Aku iyain aja sih pada saat itu Karena kalian tahu hidupnya si saudara yang ngomong begitu ke aku Ya dia masih minta-minta duit ke orang tuanya Dia padahal udah married, udah punya anak Minyak goreng, masih minta sama orang tua Gula pasir, beras, masih minta Dan dia juga belum bisa berdiri di kakinya sendiri gitu loh Jadi kalian udah paham kan Orang-orangnya julid, yang masih close minded nyuruh kamu nggak usah bermimpi ketinggian nggak usah merantau Ya karena hidupnya mereka masih kayak gitu ngerti nggak sih? Aku paham banget. Ketika kamu mau memulai sesuatu, pasti ada perasaan takut, uh, excited, deg degan, worry tentang kedepannya seperti apa. Tapi di sini aku mau bilang sama kamu kalau perasaan-perasaan seperti itu yang akan kamu rindukan yang harus kamu rasakan gitu loh karena kalau kamu masih stay di rumah sama orang tua yang bikin kamu stuck sama keluarga yang low vibration yang kamu ngerasa kayak uh, galau terus This is the sign for you to take action. Kenapa aku kepikiran bikin video kayak gini? Karena banyak netizen di Instagram, TikTok, YouTube. Ada juga klien yang sempat private consult sama aku, yang dia bilang, saya umur aku udah 30, 35 gitu kan, dan aku masih ngerasa stuck, tinggal sama orang tua. Aku masih single, uh, teman-teman aku semua udah pada merit, dan aku juga masih ada financial problem. Aku kerja di tempat yang toxic, di kantor nine to six job, ya corporate slave gitu ya. Tapi si kakak ini takut untuk memulai sesuatu yang baru Dia ngerasa terlambat Dan dia ngerasa Bakal gagal gitu Otak kita didesain sama yang di atas supaya bisa melindungi kamu dari resiko. That's why uh, banyak dari kalian yang di otak tuh mikir, gak usah deh, stay di zona nyaman aja deh, gitu. Nanti kalau aku gagal gimana, gitu-gitu kan. Nanti kalau jualan aku nggak laku gimana, gitu. Tapi kamu punya power untuk kontrol itu semua. Kalau mulai ada negative thinking, that's normal. Karena kamu juga bukan robot. Misalnya kamu mau memulai bisnis sesuatu, mau jualan skincare, terus tiba-tiba kamu kayak kepikiran, nanti kalau nggak laku gimana ya, kalau aku keluarin modal 50 juta terus nggak balik gimana ya nanti aku rugi gini-gini stop you have the power I'm telling you kamu punya kekuatan untuk nggak di switch ya pikirannya nanti kalau aku gagal gimana nanti kalau duit aku nggak balik modalnya gini-gini diubah menjadi kalau produk aku laku keras gimana ya apakah aku harus nambah karyawan nah lingkungan sekitar tuh juga ngaruh banget ya maksudnya kalau misalnya kamu ngobrolin soal hal ini ke teman-teman yang juga close-minded kamu mau mengejar mimpi nih misalnya ke Australia, ke Singapura, ke Dubai gitu kan kamu mau nyari beasiswa atau kamu mau cari kerjaan di luar negeri dan kamu punya teman-teman yang mereka berpikir tingkat kesuksesan itu ya stay di seperti ini gitu misalnya kamu akan takut melangkah tapi kalau kamu punya teman-teman yang open-minded dan kamu, apa ya, kayak brainstorming ngobrol sama mereka, dan mereka justru bakal kayak, "Oh, yaudah, just do it." Gitu, meskipun uang kamu sebenarnya nggak ada, tapi dia yang mensupport kamu, kayak dalam arti uh, motivasi gitu ya. Dia ngasih, "Yaudah, just do it." Nanti ada kok, kayak pertolongan di sana, gampang lah cari kerjaan gitu-gitu. Misalnya, ya, kayak bikin kamu jadi semangat pertahankan teman-teman yang kayak gitu. Percaya deh sama aku karena zaman aku merantau dulu, ya guys. Temen gak harus banyak, bener cukup satu, dua, tiga, cukup. Tapi yang bisa support kamu buat kamu yang nonton video ini dan ngerasa, "Aku gak ada yang support saya, gak ada temen yang sebaik itu," dan keluarga aku semua low vibration. You don't need somebody to support you. You don't need somebody to motivate you, karena sebenarnya motivasi itu datangnya dari diri kamu sendiri. Aku dulu nggak ada yang motivasi, nggak ada yang support aku untuk merantau. Paling cuma ayah sama satu temanku doang, tapi aku tetap take a risk. Aku tetap ngambil langkah, aku tetap ngambil risiko, tetap take action. Aku nggak peduli umur aku dulu udah 30, dan aku baru memulai sesuatu yang teman-teman sekitarku tuh udah pada settle. Ngerti nggak sih? Tapi aku mau ngomong ya, buat kamu yang nonton video ini dan umur kamu sekarang berapa? Kalau kamu ada imajinasi di kepala, dapat calling, kamu harus datang ke suatu tempat datengin. Aku selalu bilang ini berkali-kali, kamu dapat calling, udah lama banget pengen misalnya ke Singapura, ke Thailand, ke Dubai, ke Italia, datengin. Biasanya calling di kepala atau kamu dapat penglihatan di kepala nih, berarti ada sesuatu di sana. Nah, orang-orang yang bilang kamu gak mungkin, orang-orang yang bilang kamu mimpi ketinggian, gak usahlah gitu kan. Udahlah, kamu stay di rumah aja karena mereka gak dapet vision itu, mereka gak dapet gambaran di kepala, tapi kamu dapet gambaran di kepala. Kalau kata Einstein, ketika kita bisa membayangkan sesuatu di kepala, sebenarnya sesuatu yang di kepala ini tuh udah ada di masa depan. Jadi, misalnya kamu udah ada gambaran nih. Oke. Okay kok oh, tiba-tiba aku dapat penglihatan ya aku disuruh ke Dubai terus nanti aku di sana bisa happy gini-gini itu sebenarnya udah ada tinggal di wine timing aja kapan kita nggak tahu nah sekarang aku mau ngomongin buat teman yang udah pada merit yang rasa nggak bisa kemana-mana lagi gitu ya karena udah punya anak udah punya pasangan aku cuma mau bilang kalau itu bukan alasan itu bukan alasan untuk kamu nggak memulai sesuatu Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena waktu lagi seminar itu banyak banget ya teman-teman yang udah merit dan mereka bilang saya gimana ya praktek loa untuk ibu rumah tangga. Mereka berpikir udah nggak bisa lagi mengejar mimpi, udah nggak bisa lagi praktek loa karena mereka ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya Lowa itu bisa bekerja di semua usia, semua jenis kelamin, dan apapun situasi kamu saat ini. Mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu bisnis woman, mau kamu baru lulus SMA juga. Karena ini kan hukum alam, nggak peduli apa situasi kamu saat ini. Jadi buat bunda-bunda ibu rumah tangga, uh, juga nggak ada kata terlambat kok untuk memulai sesuatu kalau kamu mau kuliah lagi, atau kalau kamu mau membuka bisnis baru, just do it lakukan aja dan kalau misalnya kamu nggak diizinkan sama pasangan untuk keluar rumah gitu ya kan kamu juga bisa bisnis dari rumah misalnya jualan makanan kek jualan baju bisnis online apapun itu karena uang kan bisa datang dari manapun HP yang kamu pakai saat ini untuk nonton YouTube itu bisa loh menghasilkan uang jadi puter otak kamu untuk manifest uang untuk take action gitu loh, jadi buat bunda-bunda di rumah yang nonton video ini atau suami-suami gitu ya yang lagi manifest uang, yang lagi pakai loa untuk mendapatkan uang gitu Juga bisa banget take action dari rumah Jangan kamu cuman ngandelin kayak misalnya Oh sekarang aku udah ngelamar-ngelamar kerja nih kak kemana-mana Tapi belum ada yang diterima gitu ya belum um, Jadi ditolak terus nih gitu Selain kamu lagi menunggu hasil dari pengumuman si perusahaan yang lagi kamu lamar Coba deh kamu mencoba hal baru mencoba mencari uang dari cara yang lain gitu loh. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang masih single atau juga udah merit untuk kamu berhenti untuk manifest cita-cita kamu. Nggak ada kata terlambat, dan sekarang permasalahannya gini: gimana cara mendapatkan pertemanan yang positif? Hmm. Nah, dengan cara yang pertama, manifest pertemanan yang positif seperti apa? Lingkungan yang kamu mau gitu, kamu harus tahu jelas. Nah, gimana nih cara manifest pertemanan yang positif? Yang pertama adalah dengan cara kamu memperbaiki dirimu sendiri. Kalau kamu mau attract pertemanan yang positif, kamu juga jadi orang yang positif karena you attract what you are. Lingkungan kamu ini adalah orang-orang yang frekuensinya sama dengan kamu. Jadi, coba lihat kalau lingkungan kamu saat ini masih negatif, masih suka gosip, masih suka ngeluh masih suka galau-galau, apakah kamu juga masih kayak gitu, tapi nggak usah khawatir kamu nggak usah capek-capek ninggalin mereka ketika kamu frekuensinya udah naik ketika kamu udah jadi orang yang positif, udah happy udah uh, bagus gitu ya kamu ngerasa lebih better dibanding sebelumnya kamu akan attract pertemanan yang lebih bagus gitu, dan untuk teman-teman saat ini yang belum punya teman gitu ya, yang masih ngerasa sendiri kesepian, that's fine itu bagian dari perjalanan spiritual kamu Nah, dengan sendirinya kamu akan mendapatkan pertemanan positif Tapi juga kamu harus usaha ya Yang pertama, kamu bisa ikutan komunitas yang sesuai dengan minat kamu Apa? Kamu suka musik? Kamu suka masak-masak? Kamu suka gym? Senam? Traveling, kamu mulai cari tahu browsing, tanya-tanya uh, komunitas apa yang ada di sekitar kamu, ikutan. Yang kedua adalah dengan cara ikutan kursus, bahasa Inggris, uh, les bahasa Mandarin, les masak-masak, atau kamu sekedar join kelas olahraga, itu kamu juga bisa dapat pertemanan yang positif dari sana. Yang ketiga, ikutan event, acara. Hmm, misal kamu mengikuti sebuah seminar ya kan? Uh, seminar yang kamu suka, misalnya tentang apa? Bisnis online, marketing, apapun itu, kamu bisa dapat pertemanan positif dari sana. By the way, ngomong-ngomong soal event, uh, aku lagi buka pendaftaran gathering seminar offline Jakarta gelombang 2 untuk tanggal 14 April. Kalian bisa langsung daftar dengan klik link yang ada di bawah ya. Oke, okay? karena gelombang yang pertama udah full 300 orang kuotanya. Jadi buat kamu yang ingin mencari teman-teman baru, yang positif, yang frekuensinya sama dengan kamu, choose, this is the sign for you. Ini udah waktu yang tepat untuk kamu ikutan gathering, events, dan aku yakin banget, kamu bakal dapat pertemanan yang frekuensinya sama dengan kamu di acara aku nanti. Oke okay guys, aku nggak sabar mau ketemu sama kamu di acara gathering Jakarta nanti. Kita bakal ada sesi meditasi, sharing bersama, ngasih testimoni berhasil. Buat kamu yang mau ngasih testimoni, boleh banget maju ke panggung. Terus juga ada seminar, aku bakal kasih materi. Dan ada makan bareng ya kan buka puasa Cus langsung deh karena bener-bener kuotanya terbatas ini udah gelombang dua Pesan terakhir Aku cuma mau bilang gak usah peduliin apa kata masyarakat Gak usah peduliin apa kata lingkungan yang bilang Kamu terlambat, kamu belum merit-merit Kamu udah terlalu tua buat memulai sesuatu Shut up. Suruh mereka diem dan buktikan, jangan kamu menghabiskan waktu galau-galau, meratapi nasib, iya ya, apa udah telat ya, enggak, justru buktikan ke mereka. Aku aja bisa buktikan ke mereka, kalau di usia 30 aku baru memulai sesuatu, baru berani untuk take action, gitu ya, mengejar mimpi, merantau, keluar negeri, keluar kota, dan aku yakin kamu juga bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share video ini ke orang-orang yang kamu sayang. See you in my next video. Bye-bye.